Ku tak peduli Bila ku benar-benar cinta Mati Ku tak peduli Memang begini, bila ku benar-benar cinta mati, ku tak peduli apa saja yang ku inginkan. Kamu rela. Kehilangan dirimu Tapi aku takut Kehilangan cintamu Mungkin saja saat itu kau Mempermainkan aku Seakan kau bisa Membalas Cintaku Kau takkan mengerti yang selama ini aku rasakan, pasti ku tak peduli. Bila saja yang ku inginkan, kamu rela. akan kehilangan dirimu tapi aku takut kehilangan cintamu mungkin saja saat itu kau mempermainkan aku seakan kau bisa membalas cinta. Makannya aku takut akan kehilangan dirimu Tapi aku takut kehilangan cintamu Mungkin saja saat itu kau mempermainkan aku Sekarang